Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah belajar atau melihat ya bagaimana struktur dari sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Lalu bedanya apa ya antara kedua sel tersebut? Sebelumnya saya ingatkan dulu nih, sel prokariotik itu merupakan sel yang tidak memiliki membran inti loh. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran Oke, sekarang ayo kita bedakan kedua sel tersebut ya. Nah, coba lihat ini adalah sel prokariotik dan ini adalah sel eukariotik. Perbedaan pertama tentu dari ada tidaknya membran inti ya. Pada sel prokariotik tidak terdapat membran inti, sedangkan sel eukariotik ada yang membran intinya, yaitu melindungi nukleus. Selanjutnya, coba kita lihat pusat sel dari sel prokariotik Adalah nukleoid Sedangkan pada sel eukaryotik adalah nukleus Lalu sekarang coba kita cek nih Organel apa saja yang dimiliki oleh masing-masing sel hmm, Coba kita temukan ya Nah, pada prokariotik hanya memiliki ribosom saja Berbeda dengan eukariotik. Organelnya banyak yaitu nukleus, sitoskeleton, RE, badan Golgi, ribosom, plastida, mitokondria, lisosom, sentriol, badan mikro dan vakuola. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dari contoh organismenya. Contoh organisme yang sel tubuhnya tersusun atas sel prokariotik adalah semua anggota Monera, seperti bakteri dan arhai bakteria. Sedangkan sel eukariotik dimiliki oleh kingdom Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Selain itu dari ukuran selnya nih. Prokariotik lebih kecil daripada sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki diameter 0,1 sampai 0,5 mikrometer, sedangkan eukariotik diameternya 5 sampai 10 mikrometer. Nah, supaya lebih mudah, coba kalian perhatikan ya tabel sel prokariotik dan sel eukariotik berikut ini. Perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik dari memperan inti. Pada sel prokaryotik tidak ada, sedangkan sel eukaryotik ada. Lalu pusat sel prokaryotik adalah nukleoid, eukaryotik nukleus. Organel pada sel prokaryotik adalah ribosom, sedangkan pada eukaryotik adalah nukleus, sitoskeleton, re, badan Golgi, ribosom, plastida, mitokondria, lisosom, sentriol, kodenvipro, dan, dan kakuola. Organisme yang memiliki sel prokariotik adalah kingdom Monera, sedangkan sel eukariotik dimiliki oleh kingdom Animalia, kingdom Protista, fungi dan plantae. Ukurannya pada sel prokariotik 0,1 sampai 5 mikrometer, sedangkan sel eukariotik 5 sampai 10 mikrometer. perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Jadi jangan lupa ya, kalau prokaryotik itu tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukaryotik memiliki membran inti. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu ya, manusia dan hewan itu termasuk ke dalam kingdom Animalia, sedangkan tumbuhan termasuk ke dalam kingdom Plantae. Nyata nih, selain kingdom yang berbeda, Animalia dan Plantae memiliki struktur sel yang berbeda, loh. Mau tahu seperti apa struktur keduanya? Yuk, jangan di video selanjutnya ya, ditunggu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.